nomor 1 ada satu soal kayak gini penjumlahan semua ya 204, 205, 206 207, 208, 209 210, 211 dan 212 jawabannya yang tepat adalah A, B, C, D, E ini bilangannya dia urut beda satu angka bilangannya urut maka triknya adalah untuk trik ini Beda bilangan yang dijumlahkan tetap yaitu satu Maka. Eh, kamu hitung dulu nih. Berapa sih banyaknya bilangannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Berarti 9 dikali dengan nilai tengahnya. jadi kan ini ya. Ini 4 ini 4 berarti nilai tengahnya di sini 208 dikalikan dengan 208 sama dengan 1872. Oke. Okay? Ketika beda bilangannya dijumlahkan tetap yaitu 1, maka triknya uh, untuk menjawab ini nilai tengah dikali dengan banyaknya bilangan. Seperti itu ya Nilai tengah dikalikan banyaknya bilangan Boleh banyaknya bilangan dikalikan dengan nilai tengah Jadi jawabannya adalah Kalau nilai tengahnya itu 208 Terus banyak bilangan ada 9 Jadi jawabannya adalah yang E Lanjut ya Nah, ada soal kayak gini nih 4 ditambah 125 dikurangi 4 dikurangi dalam kurung min 4 ditambah 20 dikalikan dengan 5. Ingat ya, lakukan operasi perkalian terlebih dahulu. Jadi kalau ada soal 4 ditambah 125 min 4, ini min ketemu min jadinya positif. Jadi plus 4 plus 20 dikali 5. Nah, perkalian terlebih dahulu. Begini ya, dikurungi. Ini ada min 4 ditambah 4, dicorek aja, jadinya 0 ya. Ini 4 ditambah 125, jadinya 129, ditambah 20 5, 100. Jadi jawabannya adalah 229. Yang A. Oke? Okay? Oke. Okay. Paham ya? Lanjut. Nomor tiga. Ada perkalian, tapi koma-koma nih, kaliannya. Jawaban yang tepat adalah, nah, berhubung di sini ada yang sama. Ada yang sama. Dan di sini operasinya penjumlahan. Ini perkalian, perkalian, ditambah. Perkalian juga, tapi ini ada yang sama. Kita menggunakan sifat distribusi. Sifat distribusi, contohnya ini gini. Ketika A plus B dikalikan dengan C Sama dengan dia A kali C Nah C ditambah B kali C BC. Nah ini kan ya A kali C ditambah B kali C Ini sebagai C nya Ini sebagai C nya Oke ya Jadi kita permudah seperti ini Jadi kan dia penjumlahan terus perkalian 0,345 ditambah ini sebagai A ini sebagai B ditambah 0,655 dikalikan C. C-nya berapa? 0,456. Kayak gitu. Ini 0,345 ditambah 0,655 itu kan hasilnya satu ya. satu dikalikan Dikali 0,456 Jadi jawabannya berapa? 0,456 Jawabannya yang B Oke okay ya B, B Nomor 4 uh, Ini pembagian Tapi ada koma-komanya Ini di sini komanya Di belakang koma ada 4 digit Ini di belakang koma juga ada 4 digit Maka triknya adalah Kedua ruas kamu kalikan dengan 10 ribu, karena ini 1, 2, 3, 4, berarti nolnya ada 4, 1, 2, 3, 4, ribu, maka dikalikan dengan 10 ribu, ini juga ya. Nah, jadinya gimana? Untuk trik ribuan dibagi puluhan, hasilnya ratusan. Ini kalau dikalikan dengan 10 ribu, maka hasilnya 64, 64 dibagi 32 ribuan dibagi dengan puluhan hasilnya adalah ratusan. yaudah, udah di sini yang ratusan mana? A B C D E. Yang aja ya. Gampang ya. Di 202. Gitu aja. Oke, soal nomor 5. Nilai dari bentuk akar di dalam-dalamnya ada akar-akarnya semua ini. 6 akar 6 akar 6 akar 6 adalah uh, jawaban yang tepat A B C D E. Kalau kayak gini kita misalkan dulu, misal Misal x sama dengan untuk akarnya 6 di dalam akar ada akar lagi 6 akar 6 akar 6 akar 6 Begitu maka kita misalkan lagi ya, Misalkan kita mau menghilangkan akar 6 yang di luar nih Kalau akar 6 yang di luar itu kan begini, Itu hasilnya kalau akar uh, pangkat setengah ya 6 angkat setengah, kayak gini kalau kita mau ngilangin setengahnya, berarti 6 ya akar 6 dipangkatkan 2, kayak gitu ya sama dengan 6 pangkat setengah, pangkatkan 2 ini bisa dicoret kayak gitu, biasanya kan 6 nah, berarti kalau kayak gitu, kita misalkan X kuadrat, kayak gitu X kuadrat, 6 uh, akar 6 Akar 6, akar 6, akar 6 gitu. Nah, uh, X itu kan ini ya Akar 6, akar 6, akar 6. Berarti X kuadrat 6 Dikalikan dengan X Dikalikan dengan X Kayak gitu ya Pindah ruas ke sini X kuadrat min 6 X 0 Nah, ini ada X, ada X Berarti X ya, X Min 6. Ingat, ini sifat distribusi kalau dikalikan x dengan x itu x kuadrat, dikalikan dengan min 6. Jadinya min 6x. Uh, x sama dengan 0 atau x sama dengan uh, ini min 6. Min 6 pindah ruas jadinya 6. Jadi jawabannya adalah yang tepat, e. Jawabannya 6. Gitu ya. Nomor 6. Nilai dari 15 pangkat 2 ditambah dalam kurung 203 ditambah 322 tutup kurung pangkat 2 dikurangi 524 pangkat 2 sama dengan jawaban yang tepat adalah A, B, C, D, E. e kayak gini ya, kita memakai trik aja, kalau di sini ada pangkat 2 dikurangi e, dan dia pangkat 2 lagi. Kita pakai trik yang ini, X kuadrat min Y kuadrat itu sama aja dengan X plus Y, X min Y. Oke, okay. kita jeberkan satu persatu. Ini 15 pangkat 2, itu hasilnya adalah 225. Ditambah, kalau yang ini 203 ditambah 322, itu hasilnya adalah 525 pangkat. 2 dikurangi 524 pangkat 2 gitu ya Nah ini sebagai x ini sebagai y Nah sudah memenuhi x pangkat 2 dikurangi y pangkat 2 Jadi kita jabarkan seperti ini hmm. 225 ditambah x plus y ini x ini y di 525 ditambah 524 dikali X min Y 525 dikurangi 524 225 ditambah 525 ditambah 524 itu 1049 dikali 524 5 dikurangi 524 itu kan 1. Jadi 225 ditambah 1049 sama aja hasilnya adalah 1274. Jawaban yang tepat adalah yang A. Yang A. Oke. Okay. Nomor 7 eh, 60,1% dari 49 dari 10 adalah jawaban yang tepat. A, B, C, D, E, kayak nah, gini ya, kita make trik nih. Triknya, carilah nilai yang mendekati. Mendekati gimana sih maksudnya? Kalau 60,1% persen, biar gampang kita yang mendekati berarti 60 60 itu kan 60 dibagi 100 sama aja dengan 3/5. Lagi, kalau 49% nah 49% itu kan mendekati 50%. Nah, 50% itu 50 bagi 100 setengah itu ya. Kalau 10% ya 10% tetap. Enggak enak ya 10% tetap. 10% itu sama aja dengan 10/ per 100 berapa sih 1 per 10 gitu ya Nah jadi eh uh, jawaban yang ini oke okay, berarti untuk soal ini 60,1% dari 49% dari 10% adalah uh, ini berarti kamu kalikan semua nih penjabaran yang tadi 3 per 5 dikali 1 per 2 dikali 1 per 10 itu hasilnya berapa 3 kali 1 kali 1 itu 3 Nah, 5 2, 10. 10 x 10, itu 100. Jadi jawabannya berapa? 0, 0,03. Jawabannya tepat adalah yang C. C ya. C ya. Nomor 8, nilai dari 25% ditambah 3 per 2, dibagi 3 per 16, dikurangi 7 per 5, sama dengan yang tepat dari soal ini. A, B, C, D, E Oke, kita jebarkan 25% Itu sama saja dengan 25 per 100 Ditambah 3 per 2 Kalau sini ada pembagian Kamu jadikan perkalian Yang di bawah, ya pecahan ini Yang di bawah kamu jadikan Di atas Dan di atas jadikan di bawah, ditukar Dikali 16 Per 3 ya dibalik. Dikurangi 7 per 5 Nah Ini 3 dengan 3 kamu bisa coret Kalau perkalian Ini 16 Sama 2 jadinya 8 ya 8 di 25 per 100 itu sama dengan 1 per 4 Ditambah 8 Dikurangi 7 per 5 8 8 itu kan sama aja 8 dibagi 1 Oke okay ini ya biar enak penyebutnya kita samakan biar enak kita samakan 20 ya berarti empat kali lima satu kali lima berarti ini satu kali dua puluh delapan kali dua puluh lima kali empat terus tujuh kali empat satu kali lima itu 5 per empat kali lima itu 20 puluh tambah delapan kali dua itu 160 Dibagi 20, dikurangi 7 kali 4, 28, per 20. 5 ditambah 160, itu 165, dikurangi 28, per 20. Sama aja dengan 137, dibagi 20. Nah, ini sama aja dengan 6, 17, per 20. Jawaban yang tepat adalah yang A, K okay, yang A Jika X sama dengan 2 Y sama dengan 3 Dan Z sama dengan X kuadrat Plus 2XY ditambah Y kuadrat Maka nilai dari X, Y, Z sama dengan A, B, C, D, E Nah, pembahasannya ingat bahwa Kalau X kuadrat plus 2X Plus Y kuadrat sama dengan X plus Y kuadrat Jadi nilai Z ini Z sama dengan X kuadrat Plus 2xy ditambah y kuadrat. Sama saja dengan ini x plus y kuadrat. X nya berapa? X nya disini 2. 2 ditambah y nya berapa? Y nya 3 pangkat 2. Sama saja dengan 2 tambah 3. 5 kuadrat. 5 kuadrat itu 25. Yang ditanyakan apa disini? X kali y kali z. X kali Y kali Z sama Z dengan X-nya 2 dikali Y-nya 3 dikali 25. Berarti 6 dikali 25, 150. Jawaban yang tepat adalah yang trik Nomor 10, jika A kurang dari B kurang dari C dan D kurang dari C kurang dari E, maka jawaban yang tepat A, B, C, D, E. Triknya, A kurang dari B kurang dari C Dan itu kan penjumlahan Kalau penjumlahan berarti D kurang dari C Kurang dari E Ini dijumlah. jumlah Berarti A ditambah D Berarti kan A plus D Kurang dari B Ditambah C D C Kurang dari C Ditambah E itu ya ini kan bisa uh, tiga kemungkinan yang pertama itu a plus d kurang dari b plus c ada lagi b plus c kurang dari c plus e ada lagi a plus d kurang dari c plus e ya c plus e kemungkinan yang benar mana nih ini a plus e enggak A plus C, enggak, A plus B, A plus B, enggak juga, yang D, A plus E, enggak juga, yang ini E, A plus D, kurang dari C plus E, ini berarti, jawabannya adalah yang E, oke okay, ya.